multimodal <smart noise> namanya bubur babi khas Thailand bubur, bubur babi katanya <laughs> mari kita menikmati rasanya gimana pindah mau keluar mentah nggak tuh? kelur mentah mau nggak? nggak kasih tapi, nggak mau mau siapa mau nih? enak hot lor sih enak, mah. hot lor? Yeah. aduk cepetan sekarang, yeah. cepetan kembali kuning asin deh seneng kalau di kita nya kalau itu asin nih kenapa nih cabe pedas ini ing? Iya. Tadi bubuk bila makan cabe bubuk gak banyak banyak. Nah, uh, Jadi di ayat dulu ya. Di mana? Uh, seven doh. Guys, cabe bubuk yang Bom, saya pakai di, di bubur saya kebanyakan. Okay. Saya jadi perusahaan-perusahaan kara-kara capai itu Tapi bubukernya enak juga sih Gue malah ke dokter juga ke dokter Biasa enak. Ke dokter ya, Ada, dia dokter umum aja ah. Tapi emang beda periksaan beda mm -hmm. Kira-kira gue ke dokter, tapi sih gue ke karunas terus tenang oh, ya. Guys Sekarang kita ada di minimarket kita ingin lihat ada apa di dalam sana. Selamatika, Unirah katau Raika. Eh kamu jangan ngomong Korea. Berapa? Gakau sih, Oh, 99 bener lu 99 jadi berapa? Siapa yang ngomong Korea sih? mas? yang ngomong Thailand juga Paguan-paguan 30 ribu lebih, ribu berapa Yang kecil aja lu ngapain bawah Iya, 30 kita buat di sini mau ini punya berapa redi ya iya kayaknya. Okay. Jangan apa tan. aku. ya. Iya. Setelah kita sarapan, kita meneruskan untuk melanjut tujuan ke Jiangmei. berada di biara di dalam biara biara ini adalah tempat untuk berayang dan tenang mari kita lihat ada apa di dalam biara ini